Maafkan aku, sayang. Harus meninggalkan kamu dan ku melupakan. Jangan kau datang lagi Cinta telah aku kemasi Dan ku harus beranjak pergi Jangan kau tangisi Jika hati sudah tak mau, maka jangan datangi aku lagi. Sampailah di sini, kisah kita kasih. Aku harus pergi. Cinta, maka jangan pernah kau memaksa ku lelah dengan semuanya sampai di sini saja. Jangan kau datang lagi Cinta telah aku kemasi Dan ku harus beranjak pergi Jangan kau tangisi hati sudah tak mau maka jangan datangi aku lagi sampai lagi sini kisah kita kasih aku harus pergi dan jika sudah tak cinta, maka jangan pernah kau memaksa aku lelah dengan semuanya sampai di sini saja. Jangan datangi aku lagi sampailah di sini kisah kita kasih aku.